Oke, okay, kembali lagi di Prostik Gaming guys. Oke, okay, di sini kita akan mencoba main e, semi auto, semi manual. Jadi kebanyakan kalau dev itu aku akan pilih itu dia e, lebih pilih ke auto ya. Untuk nyerangnya saja yang aku pilih untuk manual. Tapi itu sih kebanyakan nanti di detik-detik untuk kasih gol. Soalnya kebanyakan yang aku lihat itu e, agak enggak terlalu gimana AI nya ya untuk kasih gol. Oke di sini kita lihat uh, satu lawan satu itu aku sudah di dua puluh dua ribu dua k ya. Nanti kita lagi naik divisi dan makanya ini aku bikin konten buat naik divisi. Ayo kita main. aku tutup pintu dulu biar aku moci ngucinya nggak terlalu mengganggu orang di luar. Oke di sini sih aku unggul ya mudah mudahan langsung naik nih. Soalnya rencana kemarin sih bikin konten tapi malahan minus minus terus guys. mudah mudahan ini bisa ya. Oke ini juga sudah ada kami istrinya jadi ya lumayan lah sama-sama sudah ada kemistri ya oke lihat ya aku auto ini guys oke aku enggak nekan apa-apa oke langsung auto ini oke auto Nah, ini aku coba manual ini, asalnya mereka Dan coba. Oke okay, guys, jadi gitu aku masuk, aku gitu. Aku pertamanya auto. Karena si jaringannya lihat ya, aja motif jaringan. Gak tau ini benar atau lihatin Lihat ms ku tuh. Terlalu banget guys. Oke okay, di sini aku auto lagi guys. auto. Nanti saat nyerang baru aku pakai manual. Lihat. Keren kan autonya? Tapi kalau nanti kadang jentik sih. Oke, kita coba rebut Oke, ini aku sudah manual. Lari-lari lari-lari lari. lari, lari. lari, lari. coba ah, aduh oke okay, auto lagi oke okay, aku manual bisa direbutnya oke okay, auto lagi oke okay, manual Oke okay, ini manual ya guys. Manual, manual. -manu -manu. Coba tarik ke tengah dan coba terobos kayaknya mah dapat nih. Oke, okay, udah pasti gone ya. Ah kok enggak makan? Ah kok kursornya nggak tepat ya? Oke okay, ini auto lagi. Oke okay, auto guys ini auto. Ah kok oknya gitu? Oke okay, aku manual lagi. Oke okay, ini manual ya. Oke okay, ini auto ya. Oke okay, ini manual. Anjar. Aduh abis laku guys. Oke okay, kita coba manualin dulu ya. Apa bisa dia mencetak gol? Oke okay, ini ini auto ya guys, auto. Aku nggak tekan apa-apa. Oke, okay, ayo direbut. Oke. Okay. Ini masih manual. Eh, auto, auto. Terlalu sih ini kalau nggak golzi. Nah ini nih kalau kalau auto gitu nggak bisa gol. kalau aku manualin tadi pasti gol. Oke, okay, ini auto lagi jadi gitu, nanti udah di kotak penalti lah dekat-dekat kotak penalti baru aku manual oke, okay, nah ini aku manual-in atas. aku manual nah. ini kalau gini, pasti gol ini oke, Oke okay, auto lagi hmm, Jangan dulu ganti ya, Oke okay, ini auto Oke okay, Ayo neus Oke okay, rebut Oke okay. Saat mirang baru aku manual Oke okay, terobos Terobos lagi Upset enggak sih Enggak ya Gua main Gitu guys Cara main auto dan manual di kombinasiin soalnya termasuk bagus sih. Devnya untuk manual, kayak untuk auto gitu ya, ya. Nanti jagain jadi nggak terlalu sprint gitu. Nah, dijaga yang bagus, menjaganya kan, nama ya. Lewan jadi gini nah, kalau kayak gini. Kita manualin aja dulu. saya pasti direbutkan. Oke, okay, auto lagi. Oke. Okay. Wah. Pake Oke. Okay. Hah, sloper Oke. Okay. Oke. Okay. Balik lagi. Nah, jangan Udah pasti golin lah. <laughs> So, sama manual guys jadi penyelesaiannya aja sih kita pakai manual oke okay, auto nih oke okay, nyerang kalau nyerang kita habis waktu udah bisa menang guys Oke, aku naik nih juga bermanfaat cara mainku aneh ya soalnya aku cukup guys oke empat kosong naik gak naik naik. naik naik naik defisi enggak oh aku lawan amatir, amatir satu loh aku lawan tanpa pesan. Oke okay, dapat gitu. Oke okay. naik kan? Naik promosi. Oke okay, lanjut. Oke okay, sekian. Uh, konten dari saya jadi kalian ingin tertarik ya komen aja gimana lanjutan main auto sama manual Oke okay. terima kasih sudah menonton